sin vlog pakai kamera pakai hp dia pakai hp makanya kadang portrait, kadang begini ya kan lucu loh <laughs> pakai ya. hp tapi aku lihat di youtube dia yang review waktu eman gila gg gila bangsin sumpah youtube Bang Sin. kan bangsin vlog oh lucu udah makin jadi banyak banget wah itu enggak logis wajib gak logis itu enggak nunggup malah dia kayak ya? <tuk> kayak bela agama nih mereka no comment Coba ini direvisi sana, Cok. Udah kebang pior. Beneran, beneran beneran hilang, Cok. Iya kah? Iya, anjing, Cok, yang report sumpah. Aduh. Net hilang benar hilang. Netizen netizen Neti. kenapa <tuk> sih? Ada apa ini, Cok? komen sih. Ya. Ilang, Ig, Black toh, IG blacklist. IG blacklist. Sumpah itu provokator, Cok, sumpah gak bohong. Banyak kali provokator. Serius? <tuk> hilang, mengerikan. Waduh. Mengerikan. Amat so. Jika mulutmu harimaumu maka aku rela burungku dimakan harimaumu Digital. sekarang maksudnya klik diketahkan klik Pucut belum menjamnya bos sabar sabar sabar ini satu is for the champions sekarang maksud yang begitu ya lain kali ada fucker man Mama, a dog, a... mirip kok mirip mereka ya yang begitu ya lain kali <tih> ada fucker man Mama, jangan begitu ya yang lain kali. Eh, kok cuma itu cuma. kombo apa ya dia? Ya. ya langsung tembak dalam lah, jo. tunggu apa lagi? oh langsung tembak dalam lah, jod, tunggu apa lagi katanya? tembak dalam tuh apa guys artinya? Joe, tembak dalam? wedding semoga langgeng. tembak dalam tuh artinya apa guys tembak dalam? cek. Ya. ngapain pakai ditembak? Kok cuma satu, cuma satu. Semoga lah, ngomong apa ya? Dia ya, ya langsung tembak dalam, lah, Tunggu apa lagi. Oh, langsung tembak dalam, lah, Tunggu apa lagi. Katanya ngeri ya. Kakak piyo, oh, kenapa harus pergi ke club? Aku mau pakai Angela. Dia ya, tapi ya, jangan dipergi ya, juga, saya kritiknya. Rasakan kau eko. Rasakanlah orang orang. Bukan mau bukan mau itu saya tahu. Kenapa pakai kampion Saiklop itu? betul. Ya, kenapa saya di Karena aku pakai Saiklop. Iya, tapi jangan di Oh, first pick ah tadi. Aku malah oh, iya. lihat. <tuk> oh, benar iya. Oh, berarti support enggak boleh first pick ya, orang Mana bagus tuh. Aku Iya, benar, benar, benar. <tuk> Kau orang pakai elos kenapa? ini kan core ini. Core ini bukan support. Cyclop itu ini ya. Cyclop itu hero jelek kah, pior? Kalau gua ya matanya aja satu. Gemoy oh, itu no. matanya satu. <laughs> Astagfirullahaladzim. Dajjal lo hati-hati oh, kak itu kok. Ya sih skin ini dua. Oh skin itu dua ya? Ya. Nah itu udah berkembang itu kak. Menjelma itu. Wahai. <tuk> itu skin star wad. Ya. Take jumpscare cok. Saya bodoh tingginya yeah, nying. Oh tangina. Oh, tangina. Optimum oh, Prime. Sial, apa laba. Lu nggak tahu, head Tahu head-to-head-nya sama siapa? Sebutin satu nama. Tunggu kepala gue kok pusing ya tiba-tiba? <laughs> siapa kira-kira? Untuk head-to-head -head mungkin dari Udil yang pengen banget Udil hajar habis habisan di bagian lane. Oh, gua sih pengennya kepala lane nya satu-satu ada di kaki gua ya. Oh, Oke. Okay. Mid lane-nya jadi hati-hati buat mid lane lain Tentunya Udil sudah mulai Memberikan tanda-tanda bahwa dia akan kembali Seperti pada season 3 awal Aw Sebenarnya kalau gak Ada Udil yang begitu ya Kurang seru cok. Kurang seru gak sih guys Kayak joker-joker di Mobile Legends gitu loh Keren anjing Udil ini ya, gak sih Bosen banyak orang baik Kayak gue, kan, orang <SILENCIO> Gue jadi joker. Sorry, boy. Gue jadi diri sendiri aja. Anjas, ngapain jadi joker? Gue lebih keren dari joker. Cewek. Lo jadi badut Gus, udah sering Udah udah pasti Aku berhasil enggak Johnson Odet, kita gak akan terkalah Right, guys. Welcome back to Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan headset dalam dimadraskan jangan pernah semangat setelah... love you. Jangan yeah, Bukan enggak Heng, heng, heng, heng. Oh heng ya, makanya Buk di charge saya. Bocil teori. teori. What the fuck man? Aja? cara dalam hal ya, uh, Si Cagia, Cagia, Bogosipo, Sabodo, Tuing, anjing I don't know what happened going on. Saya, saya, saya, gitu ya saya, saya, ada orang yang komen saya, saya, bagai gosipo bego artinya bego nganah